Oke, kembali lagi bersama Rumah Vlog Jadi, di hari ini, gue bakal ngasih kalian tutorial cara bikin lampu apa ya? Masukin lampu Daymaker kayak gini ke dalam reflektor. Sebelumnya, gue udah pakai, ada tuh di motor gue, cuma lampunya udah rusak. Nah, jadi kayak gini nih lampunya. Ini lampu gue yang pertama gue bikin udah lama, udah hampir 2 tahunan, 3 tahun, hampir jalan 3 tahun lah. Ini gue bikin sendiri. Dan gue bakal bikin lagi baru karena yang ini udah rusak lampunya. Cuma kita, cuma ini yang model lama, yang cuma LED biasa bukan Daymaker. Jadi bakal gue bikin ulang lagi. Nah dan lampu barunya tuh ini dia. Ini gue pakai yang model Daymaker, merek hr Nih, ini lampunya merek HR-V model Daymaker. Kalian bisa beli aja di Faizal Electric Shop. Ini gue beli di Faizal Electric Shop. Tapi ini nanti yang gue ambil cuma si lampunya aja, lampu Daymaker-nya. Untuk si rumah lampunya ini nggak bakal gua pakai karena gua mau masukin ke dalam reflektor ini. Reflektor ori ini reflektor original Yamaha wear. Untuk bahan-bahannya ya, paling reflektor ori, lampu daymaker, sama kayak lem apa ya, silikon kayak gitulah Lem akuarium buat nanti pinggir-pinggirnya ini biar nggak berembun. Cuma untuk lemnya, lem silikon dan lain-lainnya belum gua beli, nanti aja baru gua beli sebentar. Sekarang gua mau. Ngebuka reflektornya aja dulu. Gue mau ngebongkar reflektornya dulu. Terus gue fitting si lampunya ini ke dalam reflektor. Baru kalau udah posisinya pas, udah fix. Baru kita pasang pakai lem. Tapi nanti gue repaint dulu dalamnya warna hitam pakai piloks lah. Piloks biasa. Oke. Okay. Untuk cara bukanya ini gampang. Yang pertama kalian bisa pakai heat gun. Cuma kalau heat gun, emang prosesnya agak lama. Gue pilih yang... Agak cepet itu caranya gua rebus di air Di air mendidih lah Kalau direbus di air mendidih Dia bukanya nanti lebih gampang Gak perlu dicongkel lagi Dia udah kebuka sendiri Oke langsung aja itu gua udah rebus airnya di belakang Langsung kita celupin aja Nah jadi ini gua udah rebus air Udah mendidih gue masukin aja Ceritanya kayak masak reflektor aja nih. Cuma ya emang proses ini yang paling mudah Tinggal celupin Diamin berapa menit 5 menit 3 menit Udah, gak perlu dicongkel ininya akan kelepas nanti reflektornya. Sekarang gua harus celupin dulu ini. Celupin, udah diamin aja nanti. Ya sekitar 2 menit, 3 menit lah, 5 menit juga gak apa-apa sih, tapi jangan terlalu lama juga. Kalau untuk meleleh mah gak akan meleleh dia. Karena gue udah nyoba di lampu yang gua yang apa? Di lampu gua yang lama. Karena kalau pakai heat gun bisa cuma agak lama terus nanti kalau heat kalau pakai heat gun juga pas proses pembukaannya nanti perlu congkel juga. Jadi ya gue milih yang kayak gini aja prosesnya biar lebih gampang. Nah jadi ini udah selesai gue rebus. Tadi cuma gue di diamin nggak sampai 2 menit sih, cuma sebentar doang. Terus udah tinggal lu congkel aja nih. Congkelnya jangan pakai tenaga ya, pakai hati aja congkelnya pakai perasaan. Nanti kalau pakai tenaga patah. Cuma buat ini doang sih ngelepasin klipnya ini. Nih satu, dua, empat. Jadi lu congkel sedikit pakai obeng biar si klipnya ini keluar. Udah udah keluar, tinggal lu cabut aja, Nih gua cabut nih. nih, ini pakai tangan pun lepas tuh. jadi kalau direbus tuh prosesnya cepet, terus bukanya lebih gampang, nggak perlu dicongkel-congkel gitulah pakai tenaga maksudnya. ya dicongkel cuma dikit doang maksudnya. Nah ini, dan ini nanti bekas-bekas lemnya jangan lu ini, karena siapa tahu masih bisa kepake biasanya. Kalau dipanasin nanti dia lengket lagi. Udah, ini tinggal gua tutupin biar enggak ini sih. Pakai apa ya tutupnya? Terus ini gua. Terus yang ini nanti gua cek. Gua fitting dulu, gua bor, gua lubangin. Terus nanti gua cat. Nah, jadi ini lampunya udah gua lepas. Jadi yang tadi gua bilang, gua cuma ngambil lampunya doang. Rumah lampunya nggak gue ambil, nih. Gue cuma pakai ininya doang. Jadi nanti ini gue masukin. Udah, tinggal gue fitting nanti. Buat duduknya pakai lampu. Ini yang atas, yang bawah, yang mana, anjir Soalnya nanti kebalik lagi lampu jauh dekatnya. Nah oke okay, ini jadi udah gue fitting Udah beres gue fitting nih Ini udah gue lubangin si reflektornya Nih gue lubangin buat lubang baut Jadi nanti sistemnya Sama ini belakangnya gue abisin sirip-siripnya Biar bisa masuk reflektor Nggak mentok di kacanya Terus sama ini kaca luarnya gue lepas Nih Ini kaca luarnya gue lepas karena Tadi kacanya berembun terus Jadi gue lepas aja gue copot untuk cara lepasnya sama, tinggal taruh aja di air mendidih, tapi jangan taruh full, taruh ya batas segini aja buat ngelemesin lemnya ini biar bisa dicabut. Jadi kacanya gue lepas, gak usah pakai kaca lagi. Nah jadi kira-kira posisinya gini, sengaja gue kasih agak ke bawah gini biar nanti dia nggak terlalu nyenter ke atas. Soalnya kalau udah posisi gini bisa masih bisa di-setting dari baut reflektornya ini. Kalau misalnya si lampunya ini yang terlalu ke atas gini. Sebenarnya posisi pasnya tuh segini sih bagusnya. Nah segini. Cuma ini pasti bakal nyenternya terlalu ke atas. Pasti bakal nyenter pohon kalau kayak gini posisinya mah. Jadi yang penting gue cari aman aja daripada bongkar dua kali. Gue kasih posisinya agak ke bawah gini. Nih. Biar nanti kalau misalnya terlalu ke bawah ya udah tinggal setting dari baut reflektor naikin dikit gini kan si lampunya. Soalnya gue pengalaman gue malah bongkar dua kali karena si ininya terlalu ke atas. Oke, jadi nanti ini sistemnya pakai baut di sini. Sengaja ini gak gua buang rumahnya biar dia bisa buat biar bisa buat dudukan si lampunya ini. jadi nanti gua pakai baut sini 4, 1 2 3 4 pakai baut L yang panjang. Udah. Dan nanti hasilnya kalau kepasang tuh kayak gini. Nah hasilnya kira-kira kalau kepasang tuh kayak gini nanti. Cuma ini masih miring, nanti kita lurusin lah. Nah. Sekarang gue mau beli, aduh susu keras ini, lemnya udah kering Sekarang gue mau beli cat hitam dulu buat buat cat si reflektornya ini Gue mau beli cat hitam sama beli baut L panjang, terus beli lem silikon Mau ke Borma dulu belinya di Borma aja lah, Borma udah lengkap Oke kita lanjut lagi nanti kalau gue udah rapi-rapihin Nah, jadi ini udah gua cat hitam nih, kelihatan gak sih? Ini udah gua cat hitam, reflektornya tinggal nunggu kering aja sih, tinggal nunggu kering. Nih, gua cat hitam, reflektornya. Terus ini bagian yang lem-lemnya ini gua tutupin, biar si lemnya nggak kena cat juga. Karena biasanya kalau baru pertama kali dibongkar si reflektornya, lemnya itu masih bisa dipakai, tinggal dipanasin doang. Jadinya gua tutupin si lubang lemnya biar nggak kena chat jadi ini tinggal nunggu kering terus tadi ini juga gua udah beli lem sealernya ini dia jadi ini kayak buat biasa dipakai dibuat akuarium sih jadi buat anti rembesnya jadi biar nggak kemasukan air sama ini juga gua beli baut panjang tadinya mau pakai baut L cuman nggak dapet nanti kita cari lagi baut L yang panjang soalnya dia lebih bagus pakai baut L kalau kelihatannya sama ini gue beli lem lilin buat nanti nutupin lubang bautnya. Oke jadi ini lampunya udah kepasang, ini tinggal kita pasangin aja lampu de kaca depannya. Nih jadi sistem ininya gue pakai baut belakangnya ini. Cuma nanti ini bagian baut-bautnya ini kalau bisa nanti gue kasih lem seal atau enggak lem tembak itu biar dia nggak rembes air. Soalnya bagian sini rawan rembes air. Jadi bagian murnya ini harus dikasih ya macam lem atau apa gitu biar dia nggak rembes air. Soalnya kalau ini enggak ditutup nanti dia berembun ke dalam jadinya kacanya berembun makanya ini harus full ditutup semua sampai sini sini oke ini paling gue tes nyala dulu baru gue tutup kacanya jadi kita lanjut lagi kalau udah kepasang nah ini lagi gue coba nyalain itu rumah kabelnya? oh Itu dia tuh soket, -soket orinya Ikan kan lah mesinnya bos mah kudu jalan Nah, kita jauh dekat, cuma ban lampunya. Jelas kualitas. Cuma tinggal nyamuk ke kotak berarti. Bikin saklarnya kumah, gak perlu, langsung ambil dari kotak aja. Udah, masa-masanya nyala terus aja. Yang mananya ininya? Lampu utama. Nah, kan kalau masih nyala, nyala. Sayang aya roh ayah roh. di ya. saklar heula tadi. Yang... Oh, saklar dalam. Oh, aya itu saklar itu. Saklar apa? Gas gas. Saklar tadi. Ini lampu alisnya ada dua warna putih sama warna biru. Cuma putihnya nggak nyala bos, Coba yang lain. Putih mana ini? Nah. Ini untuk spasi, yang terponton. Cuma untuk lampu alisnya nggak bisa nyala dua-duanya, harus salah satu. Jadi mau pakai yang biru atau pakai yang putih. Kalau pakai yang biru pasang yang biru, pakai yang putih pasang yang putih. biru, kumpul, Terus, berarti tinggal pasang kaca. Oke, terima kasih SRJD Motor atas bantuannya. Selama ini motor saya bersih, eh bersih apa? Bener, dua-duanya di sini. Jadi SRJD Motor ini di daerah Sarijadi Motor, eh dari Sarijadi, di daerah Sarijadi, Bandung tuh. Turun dari atas Bang BJB cu, belok kiri sebelum pertigaan. Ini mekaniknya ini. Kalau kalau ke sini lihat-lihat dulu kalau lihat -lihat ada dia jangan mendingan. Nah, oh, benar kalau kalau datang ke sini dia cuma sendiri mending jangan nanti diusir. Harus ada dua orang kayak gini. ada bercanda Di sini mah servisnya murah ya, Bos. Yoi ganti oli diskon 90%. Enggak saya aja. <laughs> tekor, tekor, tekor. kan visi misinya yang penting pelanggan senang aing bangkrut gak apa-apa gitu nah oke ini jadi udah kepasang semua udah beres tinggal pasang ke motor ini nanti kita setting atas bawahnya terus ini yang lamanya oke langsung aja kita pasang terus nanti cobain lampunya kayak gimana Oke, jadi ini udah kepasang nih hasilnya kayak gini. Cuma ya kalau saran gue mending kalian bawa ke tukang lampu aja biar lebih rapi karena takutnya misalnya kalau gagal sendiri ya kan. Sayang reflektor karena reflektor ori lumayan mahal. 400 ribuan kalau nggak salah teh. Jadi ya cari amannya mending bawa ke tukang lampu. Cuma tergantung juga kalau di tempat kalian ada tukang lampu ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ya atau mungkin kalian emang iseng atau pengen nyobain sendiri ya udah nggak apa-apa. Cuma ini gue kurang rapi karena itunya. Tadinya gue lupa gua bersihin bawahnya tuh ada bekas lem, tapi nggak apa-apa lah. Dan usahain kalau pasang sendiri tuh, usahin jangan ada celah-celah kecil pokoknya. Soalnya kalau ada celah kecil nanti pas dicuci atau pas dipakai hujan-hujan tuh nanti dia, nanti dia jadi berembun. Makanya tadi gua lem semua yang ada celah-celah lubang-lubang kecil Gua lem semua, gua tutupin lem tembak biar lebih aman, biar nggak berembun lah. Dan ini udah posisinya udah pas, nggak terlalu ke bawah, nggak terlalu ke atas. Coba kita tes. bikinin saklar. Nah jadi kayak gitu nyenternya udah pas. Ini lampu dekat, ini lampu jauh. Jadi nggak terlalu ke atas, enggak terlalu ke atas, nggak terlalu, ke atas. Udah terlalu ke bawah. Udah pas pokoknya. Ini lampu dimnya nyala. Ini untuk lampu senjanya nih. Aduh nggak kelihatan lagi. Yang lampu alis atas bawahnya ini warna biru. Gua pakai. Nah, kalau lampu alisnya ini yang putih itu ada dua warna putih sama biru kalau kalian mau pakai harus salah satu biru atau putih nggak bisa dua-duanya kayaknya Kayanya bisa dua-duanya cuma harus bikin saklar baru jadi gitu jadi ya karena lampu gue yang tadinya yang pertama udah putus jadi makanya gue ganti gue pakai ini kalau kalau kata gue terangnya sih standar sih karena ya tahu tahu sendiri lampu harga 200 ribuan kan kalau mau lebih terang lagi pakai bilet yang harga sejutaan Oke okay. Tuh, standar lah Gak terang-terang amat Standar lampu harga 200 ribuan Oke, okay, jadi buat kalian yang mau nyoba ya Silahkan, kalau misalnya takut gagal Mending bawa ke tukang lampu aja Oke, okay, jadi cukup sampai di sini aja Untuk video tutorial lampu ini Nanti ditunggu video-video selanjutnya Kalau kata gue ganteng sih tampilannya Jadi lebih sangar Oke, okay, see you next video.